Sama Honda Freed, kita akan berburu aneka roti lawas di Kota Malang. Di dekat alun-alun, bersebelahan dengan Hotel Tubuh Malang. Mobil Freed. Meskipun sudah diskontinu sejak 2015, namun masih nyaman untuk dikendarai. Cocok untuk mamah-mamah muda. Alun-alun kota Malang, kota nomor 2 di Jawa Timur. kota pendidikan, kota wisata, dan banyak hal menarik lainnya. Samping kiri hotel tugu, kita maju sedikit. Tempatnya, kita akan merapat. Suasana-suasana suasana zaman dulu Tempo dulu Begitu masuk kita Akan disambut dengan deretan roti Ada stand buah juga. Salah satu roti khas adalah bluder nyonya oi Resepnya sudah ada sejak zaman Belanda dan diwariskan turun temurun. begitu disantap bagian luar roti nampak kecoklatan terasa tipis dan renyah sementara di dalamnya ceguh empuk jika disobek rongga-rongga roti akan terlihat jelas varian yang tersedia cukup beragam ya. mulai dari rasa coklat kismis, keju original maupun polos harga mulai Rp. 15.000 sampai 18.000 rasanya akan nikmat kalau disantap bersama dengan kopi atau susu hangat atau bisa juga teh bagi para pecandu kopi di sini juga tersedia racikan kopi kawisari dari perkebunan di lereng Gunung Kelud yang sudah ada sejak tahun 1845, biji kopi di Sangrai dalam suhu dan durasi yang presisi sehingga kualitasnya ya terjaga dan rasanya luar biasa ya. juga banyak gripe-gripe makanan kecil foto-foto zaman dulu menambah rasa vintage sampai ketemu lagi di kota alam kotanya kerang